Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat leslie selarut dimanapun anda berada, kembali di Fatvi hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan informasi menarik seputar Lesti kejora dan Rizky pilar. Sebelumnya persahabat bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukung ya.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 Baiklah persahabat untuk mengawali percobaan kita pada kesempatan pagi hari ini Persahabat kembali dibikin happy dan ngakak banget ya Dengan kegesrekannya Lesti dan Rizky Bilar Ini ada video cute banget ya TikToknya Papa Bill dan Bunda Lesti di kota Paris Masya Allah banget ya Melihat kegesrekan ini, aduh apalagi Bunda Lesti Joget-joget ala-ala dangdut ya Masya Allah, pokoknya happy sekali Saat melihat Kebahagiaan yang diperlihatkan oleh Leslar, Masya Allah banget Momen ini pun persahabat ya, tentu menuai banyak sekali Tanggapan komentar yang diberikan Oleh para sahabat Dari akun Google 60177892021 892021 Mengatakan, sumpah Ngakak banget, ditambah lihat body mereka Berdua bagus banget, Masya Allah Katanya tuh luar biasa banget Idola kesayangan. Di sini juga ada sebuah kalimat caption sebelumnya Yang dituliskan oleh Leslar Sik ya Ya, gara-gara editan BTS kemarin Ini lagu bikin candu katanya tuh Pokoknya ini bikin ngakak banget ya Pagi-pagi sudah dibikin heboh Dibikin hobah oleh idola kesenangan kita yang selalu Membuat kita semakin semangat Untuk mendukung karya-karya terbaik mereka Doakan support dan selalu Dukung yang terbaik ya Untuk Lesti dan Bilar Kemudian persahabat disimak juga Ini ada info penting untuk kita semuanya Disimak masih di laman akun Instagram Yang sama ada info penting untuk warga Konoha nanti siang jam 2 persahabat ya bakal di vlog pertama di Swiss. Perhatikan di info ini, Leslar hari ini, Leslar in Swiss, vlog pertama liburan Leslar di Swiss akan tayang hari ini. 12 Juni 2022 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di Youtube Leslar Entertainment. Jangan lupa nyalakan lonceng dan notifikasinya, like, comment share, subscribe-nya persahabat ya. Yuk sama-sama kita support juga nih karya-karya idola kesayangan dan tim Leslar Entertainment karena hari ini perdana persahabat vlog Leslar di Swiss. untuk persahabat ya jangan sampai lupa nih aktifkan notifikasinya biar nggak terlewatkan biar nggak ketinggalan untuk menyaksikan kekiutan kejutan spesial yang akan selalu disuguhkan oleh Lesti dan Rizky Billar. Di sini juga persahabat dia ya, banyak sekali nih tanggapan positif yang semangat banget ya untuk selalu mendukung karya-karya idola kita dari Sukini BBB underscore mengatakan Sudah dong, sudah ninggalin jejak dengan like dan komen di sana Masya Allah banget Itulah persahabatnya dukungan dari sahabat Leslar Semoga semakin kompak dan semakin solid apapun itu untuk mendukung karya-karya Lesti dan Bilar Selanjutnya persahabat kita nggak bisa move on dengan postingan Papa Bill dan Bunda Lesti Kejora semalam Mengunggah foto cute Abang Fatih ya Yang Alhamdulillah sudah bisa duduk Masya Allah Kita bahagia dan bangga sekali sama Abang El Memang semakin hari semakin pintar dan sangat lucu Kita simak juga persahabat sebelumnya ada kalimat yang dituliskan oleh Papa Bill Masya Allah Alhamdulillah jadi ajaran pertama bapak-bapak yang berhasil diserap abad Selanjutnya, bapak ajarin renang Ya, itulah kalimat yang dituliskan oleh bapak Mil. Hingga banyak sekali tanggapan dan rekspon juga nih persahabat. ya Salah satunya ada dokter puspa yang ikut menanggapi Gimana ini konsepnya? Dek Lesti Kejora atau dokter puspa Dan ada juga jawaban dari bunda Lesti nih persahabat Bunda Lesti ini merupakan sebuah kalimat Komentar ketawa tuh Hahaha kata Lesti di persahabat ya Ini menanggapi komentarnya dokter Putsman, insya Allah banget sih Ini mengkiut banget tiap ya, Bang El Selalu bikin candu, selalu bikin semangat Kita semuanya, doakan yang terbaik Semoga Bang El Ini sehat selalu, bahagia selalu Dan mudah-mudahan Selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin, Ya robbal Alamin Dan persahabat ya Kita juga masih menunggu Tentunya cidukan dan kabar terbaru berikutnya Apalagi kita berharap banget ya Nunggu cidukan guzel Duduk di samping Aduh Masya Allah banget ya Pasti ini bakal rame banget Ada couple goals, Masih bayi aja udah ada pasangannya ya Doakan yang terbaik Untuk idola kita Masih menunggu cidukan terbaru dan kabar selanjutnya Jangan kemana-mana total Stay tun dan pentingin channel ini